Assalamualaikum okay. Sama lagi ya Samron. So macam mana Ampa dah buat dah lagi YouTube channel yang macam mana aku minta tu Senang je nak buat YouTube channel By default Siapa yang ada Android dan ada Gmail account Dah ada dah YouTube channel dia sendiri Cuma tinggal nak rename apa semua bagai itulah. Tapi so kepada siapa yang nak buat YouTube channel Jangan lupa subscribe dan tekan Ah dah muncul lah. Subscribe dan tekan button. Tekan loceng tu supaya Ampa dapat lagi notis untuk video aku yang akan datang So Macam video sebelum ni Aku share Macam mana nak generate duit Dengan youtube Dah ada 2 rukun kan Pertama aku dah catas Dengan 1000 subscribe Aku subscribe Ha Subscribe aku balik So Kita jaga jelitalah tu Konsep dah So yang kedua ni Yang aku kata crucial Adalah apa? dapat 4000 jam pertama Okay Untuk 4000 jam pertama Ada banyak Banyak sangat Cara Tapi untuk masa yang Kita kena PKP ni Yang tak boleh keluar rumah ada dua cara yang aku rasa mungkin boleh buat bukan boleh buat tapi benda tu take time lah first aku cakap benda video yang jenis evergreen okay, evergreen ni video yang dia akan dia akan constant long term benda tu akan naik benda tu memang dia slow dia tak akan ramai view tapi dia akan setiap hari akan ada 60 view 60 view 60 view okey contoh video yang evergreen yang macam mana aku buat yang aku pernah buat satu video tu je yang jadi evergreen ya. yang lain tak jadi sangat adalah video ni apa macam mana nak dapat Facebook ads murah Facebook ads tip murah ha. yang aku buat modal 3 ringgit return 1.5 tu kat situ aku banyak cerita aku banyak aku banyak sharing knowledge tentang Facebook Facebook X lah pada semua yang nak belajar tu macam mana aku dapat kan okay. tu Evergreen Evergreen adalah satu video tutorial sebab kat YouTube ni banyak orang cari tutorial ha, macam mana nak buat tu macam mana nak buat ni macam mana nak buat tu so video tutorial memang laku lakukah dekat YouTube so tambah-tambah dengan musim sekarang ni memang benda tu lakulah orang kadang nak cari solution so insyaAllah benda tu boleh pijau tapi dia dia constant dia tak mencana dia naik macam tu. macam video tu sekarang Empat tu boleh tengok view dia sekarang dekat 5000 eh 4000 4500 10 bulan. Aku tak ada marketing pun, aku biar video tu aku biar estetik dan aku buat sekali tu dan aku share sekali tu je. Lepas tu yang link dia naik sendiri. So, tu video contoh evergreen. Okay, yang kedua. Okay, kepada yang siapa yang belum subscribe, sila subscribe memang <coughs> aku dan tekan notis bell notis. Okey no tu supaya tak terlepas daripada notislah. Okay. yang kedua adalah video streaming. Live streaming Kalau hampa perasan Ada tiga video pertama aku yang latest ni Aku baru buat drone Live trip live stream Terbang drone kan Guna stream live So Sebab apa Live live stream Sebab video live stream Contohnya Kalau hampa Stream apa-apa Tak kisahlah Nak buat tutorial pun boleh Nak buat live stream Nak buat Main game boleh Mobile legend Kalau kat facebook page aku Penuh lah mobile legend Hatu pun boleh Lagi Macam-macam Banyak cakap boleh live live stream sebab apa live stream orang view lah bayangkan untuk dapat 4000 jam hang perlukan 240000 minit 240000 unit so persamaan 4000 jam hang kena cari ha samalah benda tu tapi tapi live live stream contohnya main game busu-busu orang main 2 jam 3 jam sejam sejam 2 jam ha so dah boleh dapat dah banyak dah boleh cover so situ salah antara dua benda tu ya yang aku rasa benda tu boleh pijau untuk masa sekarang ni ya. ada lagi video yang berseni yang macam apa? Peter McKinnon uh, Mr. Kokom siapa lagi yang orang hebat-hebat Casey start maksudnya YouTuber yang berjaya Depa tu memang sebab mereka sekarang ada team mereka ada studio mereka sendiri mereka ada kemahiran so tak ada masalah untuk mereka tu tapi untuk kita yang baru nak start ni aku rasa dua benda ni mungkin boleh pijau satu video evergreen adalah video tutorial yang macam mana Apa sharing knowledge apa Macam nak guna ni, Apa tahu benda tu orang akan cari punya So apa sharing cara apa InsyaAllah benda tu akan naik Tapi benda tu evergreen ada slow Tapi naik So macam aku buat 15 minit So Bayangkan kalau orang tengok sampai 15 minit Okay lah kan Okay yang kedua Live stream lah So live live stream macam aku kata Macam-macam boleh buat game Tutorial pun boleh buat dalam live stream So silap-silap boleh command Live stream tutorial So benda tu kalau orang nak tengok live tengoklah. Kita buat sejam, siapa buat tidur sejam, membawa urusan hari tak kisahlah. Buat tidur sejam tu, hamba upload. So benda tu evergreen dan dia naik constantly naik macam tu. So insyaallah itu saja aku dapat share hari ni. So, so aku harap dengan aku buat dengan aku buat ke apa? Kem package rangsangan YouTuber beginner ni, aku semua YouTuber-YouTuber kat Malaysia ni sama-sama kita support dan sesapa sama kita sebab buat masa ni dengan covid-19 memang semua terjejas tak kira bangsa agama apa semua terjejas so dengan ada apa kempen ni pkisan sangat ni aku harap kita boleh bantu sama kita cara ni kita boleh naik please tolong share video ni like komen dan subscribe video ni dan aku harap kita boleh pi, kita boleh naik ke next level bersama-sama Aku pun tak lepas lagi dua dokumen ni tu. So, aku nak video ni kita boleh sama-sama lepas dokumen. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. Eh by the way. Putuskan rantai yang COVID-19. Stay at home. Please. Jangan keluar. Mas, Tengok beri, berita tadi. Masih ramai duduk keluar. Pasal apa? Duduk lah rumah. Jangan keluar. Apa nak tambah lagi ke 14 hari? Tambah 14 hari ni pun dah. Perih dah ni nak tambah lagi. Weh benar weh. Dah dah cukup-cukup. Jangan selfish ke. Okay?